berkaitan dengan ini adalah operator sekolah. Soal operator sekolah ini di lapangan juga kami temukan bahwa dengan, uh, bahwa kita punya dapodik, sistem dapodik itu saya kira salah satu yang, salah satu yang baik lah kalau belum kalau belum, belum mau dikatakan terbaik di antara KLKR KL yang lain berkaitan dengan bantuan langsung. Tapi dapodik itu dianggap sudah kita lihat cukup baik lah dalam arti kita menemukan bagaimana data anak-anak didik kita uh, by name, by address dengan nama orang tuanya nah tapi di dalam updating dapodik ini yang uh, seringkali uh, menimbulkan bahwa penyaluran-penyaluran bantuan-bantuan tersebut menjadi tipat, tidak tepat sasaran karena para operator ini adalah mereka yang statusnya tidak jelas dalam arti lebih banyak karena di hire, di hire khusus atau karena by project oleh sekolah, Pak Menteri, sehingga uh, mereka pun bekerja sesuai dengan uh, pesanan. Ada daerah yang satu kecamatan ada beberapa sekolah hanya satu operator, dia keliling dari sekolah ke sekolah. Nah, sehingga ini uh, perlu menjadi catatan buat kita. Saya juga sudah bicara dengan para bupati di ini supaya mereka memberikan perhatian bagaimana dengan status operator ini. Sementara Operator ini penting karena dia yang mengoperasionalkan jalur hubungan antara sekolah dengan langsung dengan apa data kita di uh, pusdatim gitu. Nah sehingga perlu ada ya bagaimana status mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan apa dengan baik untuk membantu sistem komunikasi dan semua hal yang berkaitan dengan pendataan dari sekolah ke um, ke data data pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Um, perlu ada ada jalan keluar untuk apa operator sekolah ini. Dan yang ketiga berkaitan dengan uh, ini sedikit di luar ini tapi tentu sangat erat karena ini menjadi pertanyaan juga adalah soal guru P, uh, mereka yang ikut tes P3K yang sudah lulus tetapi belum memperoleh formasi. Nah ini juga banyak sekali menjadi pertanyaan. Pak Menteri beberapa waktu yang lalu kan sudah menyampaikan bahwa mereka ini akan memperoleh formasi kalau tidak lulus sekarang, eh, kalau lulus sekarang tapi belum ada formasi nanti tunggu sampai ada formasi. Nah ini kan disampaikan beberapa waktu yang lalu ketika kita rapat di tempat ini juga gitu. Sekarang pertanyaan dari mereka, nah sampai kapan mereka harus menunggu kalau belum ada formasi ini gitu. Dan ini banyak dari Jawa Barat dari kemudian dari seluruh daerah di Indonesia nih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Hari ini di tengah raker-raker uh, yang sampai malam ini itu tadi masih ada nggak tahu mungkin ada yang hadir atau mungkin secara uh, apa namanya menyaksikan di YouTube mungkin di live streaming uh, acara ini tenaga kependidikan Pak Iwan Sahril yang dulu waktu di sini. 2021 akan didata, 2022 ada kemungkinan mau direkrut. Tetapi faktanya, sampai sekarang belum ada uh, kabar, itu tenaga kependidikan semuanya yang sering berbondong-bondong itu penjaga sekolah sama operator. Jadi ada rinciannya sebetulnya termasuk operator minta standar pendidikannya juga tidak juga terlalu tinggi. Karena faktanya banyak juga operator dapodik, itu lulusan SMA uh, mampu untuk mengersakannya. Nah, sehingga itu rinciannya tetapi yang diminta adalah bahwa dibuka formasi untuk tenaga pendidikan. Tetapi sampai sekarang Dirjennya namanya GTK, guru dan tenaga kependidikan. Tetapi sampai sekarang masih diperhatikan hanya guru, tenaga kependidikan masih belum. Jadi karena ini amanat saya sampaikan dan itu tolong kalau bisa masuk ke uh, ee Termasuk pustakawan, laboran, kemudian tenaga tetap usaha, dan seterusnya. Kalau yang di SMP ke atas, tapi kalau yang di SD kan tidak ada. SD adanya operator. Jadi Bu Mbak ini mungkin masuk itu karena itu amanat. Terima kasih Bu Ketua.